Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Uh, ini sangat seniarsa jadi bisa nggak mudah. Alhamdulillah kita mau ngecok ini setelah pandemi uh, ke Kunjang. Nanti kita akan uh, ada dua penari. Cucuk lampah sama karomsing. Nah, cucuk lampah sama karomsing itu apa? Nanti kita lihat. Oke, okay? kita akan perjalanan. Ini sudah jam enam kita mau perjalanan mungkin setengah jam harus nyercah hati ini uh, kita anak-anak muda masih masih berbudaya masih peduli dengan budaya masih peduli dengan seni uh, nanti kita saksikan. Mas mm. nah, hm. di jauh. Sarapannya tuan rumah. Yup. kok jam rolas Kira-kira sarapan ini. Ini. Ini. kira-kira Ini. kira Ini. kira kira bisa terus gong nih bisa lah rata-rata blopi itu, kamu gawe ngapain iki lah iki lah jemputnya di cepot, mau sampai di dobeli mas Assalamualaikum ayo mas, sedang budal mas iya Assalamualaikum mas sedang budal, mah mas, ya. salah oh, gitu. sugeng ngejeng dulur nah, sepura ini tremor niki, lagi tenggelam niki badaw otw kunjang, kalian rencang-rencang ya I mugi-mugi perjalanannya lancar, aman-aman saking tujuan. Pon gak ada sekejak niler gey, bareng sampun dugi hampir dugi punjang bang gene, gene tamu iya kalo enggak gey, ge, moncon janur kuning nih, ngaruh amanan. Was kayak klakson ya, nggak kayak terope. Pon dugi bon terus wun alhamdulillah sampun bukit dengan selamat bukit lanjut bantuan ya lo? bantuan ya? bantuan juru paes Dewi Dewi matap matap justru Dewi bajul bajul berekam aku, aku kak, mangan kemangan ya yang seringnya yang seringnya bos yang seringnya bos eh, karena dintain bos yang seringnya dintain ya terus, mas sama nih biaya ngomongin gue krupiro saya tanya Pak iki piringi Pak iki ngomong ini sana gitu, iki salah noi ngomong lo pirro, pesenai salah ini, mulai ngomong salah, saya Oke nih, merongos. Merongos nih, <laughs> <tuk> ya, <-apa>, ya, <tuk> ini kilo emas tanpa nol-nol. tanpa nol tanpa nol langsung <tuk> <tuk> ke... ini ya ngalah ngeblas dorong dorong dorong diharap biasa tisu kan? <laughs> Rauh tisu tuh banget <laughs> <laughs> Wow, jalurnya nih, ih, mas, jengkolnya nyawo nih, Bu nih, Orang Ra, kayaknya Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ooh. kok mas junangi sama mas jawon gak biasa, yo yo, bang udah mbak, <Yu hurting> <OLED> Eh, Mas Iki mau kan parfum, gitu. Mm -hmm. Iki kan saat Rene, Bapak Iki era-era 80 an Ya, kita kayak minyak apa? Kayak minyak bambu, enggak bambu, enggak serimpia. Terus sepoh, sepoh. Kau nong minyak apa? Eh. parfum? apa? <laughs> <laughs> itu Ya sama manday dia mau main perse ya. Yeah. <sihu> Ini apa mas? Kita persiapan apa mas? Di Panji. Halo. Nah, Mata. tadi mau ngomong. Diajen. Ini diajen. Ini Jorjo. Kita kalau sebakal ini. Diajen. Ini Jorjo.